Kalau babi temukan buah ini dia akan makan. Kasih garam, kasih gula, kasih cabai rawit. Gak ada sesuatu tubuh saya bisa merasakannya. Baik, teman-teman. Pada hari ini saya akan memotong semua pohon pisang ini pohon pisangnya sangat banyak coba lihat banyak sekali pohon pisangnya akan saya potong hari ini walaupun agak rumit karena cuacanya pun sangat panas iya pisangnya sudah banyak kita tumbangkan alasan saya menumbangkan pohon pisang ini tidak lain yaitu pertama pisangnya sudah membusuk ini contohnya ini contohnya Ini sudah kena wereng pisang, ya. Tidak bisa dipakai lagi. Jangankan buah, daunnya saja pun hangus kalau sudah kena wereng atau penyakitnya. Ya, ini contohnya. Itu alasan pertama saya potong pohon pisang ini, dan alasan yang lain karena... Semalam, saya ditawarkan bibit sawit untuk ditanam di kebun ini dengan syaratnya, jika sudah musa mulai masa panennya, buah sawit yang saya petik dari kebun ini harus saya jual kepada dia. Itu tidak masalah. Karena Kalaupun beli harganya pasti mahal ya Jadi hari ini Karena Nanti sore Atau besok dia mau lihat kebun, Jadi harus Rapilah Kebunnya harus Pohon-pohon yang tidak penting harus Ditumbangkan semuanya Maka hari ini tugasnya cuman Pindahkan pohon-pohon pinang yang tidak terpakai pun akan saya potong. Pohon pinang, pohon pisang, pokoknya harus tandus ini lahan ini ya. Ini ada pohon jambu juga. Ini pohon jambu sudah tidak bagus lagi kayaknya. Tapi coba kita tidak potong hari ini. Kita lihat perubahannya seminggu ke depan. Jika memang tidak bisa kita gunakan ya kita potong juga intinya di sini mau kita tanam pohon sawit ya setelah saya pikir-pikir ternyata penghambat dari semua ini karena ada makhluk aneh atau makhluk baik yang bertempat di kebun saya ini itu pun sudah saya buktikan ini saya ambil videonya sambil ketakutan tadi waktu ada penampakannya saya tidak berani dan tidak sempat memegang kamera beruntung sekali pohon pisangnya pun sudah kita tumbangkan begitu saya tumbangkan saya tidur sebentar tidur siang di gubuk langsung saya dimimpikan bahwa oh, kenapa rumah saya dirusak akhirnya saya harus bangun dan saya tidak boleh kalah sama dengan makhluk apalagi itu cuma makhluk ciptaan Tuhan yang tidak kasat mata saya beranikan diri untuk membersihkan semuanya saya harus berani ada penghuni ya teman-teman kali ini saya harus jujur kepada kalian semua bahwa jika ada sesuatu dulu saya bisa merasakannya Kali ini saya kasih tahu semuanya pohon itu kita potong sekarang juga buah arah ya buah hutan tidak bisa dimakan tapi kalau babi kalau babi temukan buah ini dia akan makan babi suka sekali dengan buah ini tapi di daerah kita tidak ada babi makanya buah ini selamat banyak sekali buahnya Nah hasil sore ini sudah lumayan di sana itu yang pohon pisang tadi kita potong dan sini pohon-pohon dan semua sudah selesai dan sudah menjelang maghrib ini saya putuskan untuk kembali dulu pulang dulu karena ini merupakan area mistis agak mistis lah di sini ya nah inilah masih pohon pisang yang kita potong jika masih ada aduan dari orang sekitar ini mungkin besok kita akan lakukan langkah kedua agar makhluk halusnya pindah di sini tidak mengganggu aktivitas saya di kebun untuk itu saya kembali ke gubuk sekarang saya ada bawa mangga ya ada bawa mangga yang sudah dikasih bumbu sederhana bumbu tradisional aja ya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya makanan hari ini kita bawakan mangga cara membuatnya, mangga dipotong kecil-kecil kasih garam, kasih gula, kasih cabai rawit hehehe <tik> hehehe heheheheh enggak masalah hampir Wow deh. Hmm. Cari Yo. Batman. Ciao Yu. Ciao Yu. Ciao, Ah. Sangga?